mereka nah, membuat penumpang iya ini ada lagi satu ekor ini namanya ikan mujuk ikan enak ini mujuk abut mujuk abut kata Pak Haji Sile ada pet, lagi palau, ikan palau ini ya, hmm. untuk kakek pet, untuk kakek sabar, pet. Ya. sabar jangan lupa komen subscribe jangan busak. dan Pencet tombol sekrat, tombol sekratnya, tombol sekerap sekerapnya, ya. Ini ada satu lagi nih. Oh. Kita bisa panen ikan ini pagi. Ini efek selamat. Bulan, hmm. aja yang ada ini efek namanya lato nih, lato pukat. Efek hmm. Ini efek belum gajian jadi ngangkat rengge nih tolong diperhatikan ini tolong diperhatikan hmm. jangan lupa didukung ini channelnya nih <laughs> jangan lupa dukung channelnya ya cepai ya, <laughs> kalau... kalau didukung channelnya nanti tak kasih ikan berapa kilo Teman -teman. yang komen berapa kilo satu orang oh perahunya goyang goyang guys, Ayo, guys. nah dapat lagi nih. ini ini ikan juga namanya lagi nih hati-hati Pak Jisile. Oh. Sekarang nanti bawa ikan nih. Oh. Itu Pak kalau oh. krius di belakang itu. Nah. nah banyak sekali. Wuih jumpa lagi Pak krius. Jumpa lagi jumpa lagi. Wuih banyak sekali nih guys. Ikannya uh panen kita. Ini kan paling enak ini guys. Ini yang enak nih turing Ini ikan turing namanya. Ini kenapa namanya Pak si, eh, Jisile? Oh. Oh, kan curing kalau bahasa kan ini oh kan ini kan di Kalimantan ya kalau bahasanya kuning ini turing oh, oh. <laughs> lain sepulangak but kayak maaf ya gekek tidak kami ajak nih juk tolong mana juk ini pukat banyak betul matanya kayak mata keranjang ini pukat Ya, sama kayak yang punya ini, mata keranjang juga nih. <gülüyor> Jangan lupa didukung channelnya ya. Kalau tidak didukung, tidak dikasih ikan ini, guys. Hati-hati, Pak. Hati, Pak, Pak, Pak, Pak. di disini bilang orang banyak buayanya. uh oh, itu banyak, banyak, enak, banyak umpannya, ini daun kayu umpannya. Memang hebat, orang pasang pukat nih. Angkat kita lanjut lagi ke hulu. Bedayung kita, guys, ya, di sini ada mobil oh, krius sedang bedayung memakai timba perahu karena tidak ada dayung disediakan Pak Haji. Satu aja dayungnya, yang penting bisa jalan perahunya bilang pagi Azizius sudah minta izin sama yang punya Iya yeah. namanya, namanya ini Tom tangkapan Tidak. kami guys sekitar tujuh kilo k atas lah ada nih like <laughs> dan komen ya ini kita ngangkat lagi pukat yang kedua ini guys banyak betul kita ini banyak bukannya hmm, kasih dia ini banyak ini, ini ini saya disuruh pegang dayung guys saya enggak bisa berdayung ini nah. wah itu ih banyak, banyak guys ikannya guys ambil ikan ini ikan selawar nih guys <laughs> ini ikan selawar namanya guys ini kenapa namanya ikan palir <laughs> ikan palir wah itu ikan paling enak itu. ikan dengan paling enak itu bahasanya berbeda-beda ikannya nih eh ini ikan parrot semua ini ibu-ibu hmm. eh, jangan takut sama ikan ini nah, tuh, itu, itu namanya <laughs> itu namanya aja ikan itu maaf ya pak maaf ya pak wen ya tempatnya pangkat nih pak wen itu kayak kate ya Bah, banyak guys jangan lupa Kerapu -kerapu. like komen nanti tak kasih ikan satu komen satu kilo ikannya sama beras 10 kilo sama beras 10 kilo nah ini, nah. nah ini namanya ikan tutut ini beras yang ada kutunya juga kita kasih loh ini lemek nih ini, ini kan bilang Pak Gregorius nih hey. nah. nih kalau kita tangkap Kena lagi nih guys, ya, guys. ini guys ini, nama, guys. Bah, itu ikan kok susah betul lepasnya enak, enak, enak. Susah kalau tuh, guys. itu. Ini kan sekuk namanya, oh ini kan sekuk, eh ada dua ini kan, oh kasih bawa Banyak kita dapat nih guys, pokoknya ini. panen kita akan panen, guys nah ini ikannya loncat-loncat ini kita lepas pakai tangan satu itu Pak Silek berhati-hati lepas ikannya takut lepas ke sungai nanti dimarahi bini di rumah sudah dapat ikan aduh makasih banyak ini Pak Wen dan Pak Haji Silek oh ada kedia ini gak? Pak ini banyak ini kedia ini ikan yang tidak? tidak ada tulangnya tuh Hah. uh uh banyak ikannya nih uh panen oh, kita ini yu itu ikannya aduh Hah. Ikannya banyak nih guys. Ayo, guys. Ini ikan selapek namanya bukan guys. Benak, bukan ini, guys. Tuh. Tuh, itu guys. kamu dua pasang kukat, nih. Ikan selapek namanya. Betul keren ya. Orang yang pasang keren yang angkat. <laughs> Kita panen ini guys. Ini bukan mencuri guys ya. Ikan makam ini guys. Ini punya teman juga ini guys. Hmm. Nah. Wah, temannya deh. Kita juga yang sama pasang nih guys. Hmm. Guys, homo, jemput <laughs> <laughs> dan kegaduh konten. <undeng>. Iya, <laughs> ya, sudah Hah? sampai di pengujung. Ya. Kena berapa di ujung itu Pak? Oh, wah, tua kena aja, kena dua guys. Tidak apa-apa, yang penting tambah-tambah dengan lainnya guys. Belum lagi satu Belum guys. Belum lagi loh. satu. Kita And punya tiga kan pukat. Them, Banyak ini guys, wah yang like, comment tak kasih. Simpan perahu guys. Tak kasih ikan sekilo beras 10 kilo jangan lupa like komen cukret cukret ini dayung guys kita kasih di grup ya jangan dihapus video hmm. jangan lupa komen cukret tapi pasti ada yang komen negatif nanti tuh kita berdayung berdayung dulu ini nah itu sudah kita ketemu latonya itu sekarang kita ngangkat itu na apa nama latonya itu jeregen jeregen kui kan? nama latonya itu pemirsa kita ngangkat lagi pukat yang ketiga ini ngangkatnya pakai dayung guys dalam itu kadang-kadang buaya juga muncul di sini Nah, guys. Aduh, gelang Wah, guys. ada gelang antik, guys. Oh itu bagus suruh Jeki. Oh, ini oh. batu warna ini. Oh, batu keramat. Batu... <laughs> kok kosong, guys? Kok oh, ini kosong, guys? Ini matanya kebesaran, enggak? Oh, ini, guys. <laughs> ini <laughs> Pak Galorius. Ini namanya ikan Palau. Ikan Palau, guys. Dia suka nyusuh ini. Sebentar, sebentar, Pak Jilek. Ha? Sebentar Pak Jisilek, ikannya masih oh, kita lupa, kita lupa, mau dilepas. Rengek saya juga, guys. Jangan-jangan oh, renggek kalian udah bertukar nih, guys. Ya. Jangan lupa like, komen. Ikannya sekilo, berasnya sepuluh kilo. Rasayu. Satiman. Oh, kalian dah, guys. Oh. Ah itu ada satu lagi. Itu ikan merkuri. Ikan merkuri namanya nih kata Pak Gregorius. Ikan mencuri maksudnya. <laughs> ikan mencuri, Bang nah, Ikan mencuri. Banyak betul ikan ini, guys. Sebenarnya, guys. Hmm. Kayaknya baru diangkat ini guys. Kayaknya Pak Wen sudah duluan guys. Bukannya. Ini rawan kita pasang pukat di sini, orang angkat sembarangan ini. Pukat pukat kita, pukat mereka. Pukat kita belum tutup, pukat mereka. Oh nabrak ini guys. Au, oh, oh. Ya sudah selesai. Terima untuk, kasih terima guys. guys, sudah selesai untuk pukat yang terakhirnya. Sekarang kita balik ke markas. Iya, yang bawa ke pancing Pak Gregorius yes. mantap Pak Gregorius motoris batu labung guys motoris batu labung yang panjang napohulu namanya pak lukar kirius Silek iya. Ini. Naik oh, sungai sungainya naik, bilangnya guys, kayak punya kaki aja guys, sungainya. Ini sungai naik guys. Yang kalau dibilang orang tuh ringge untuk nih. Wah ini yang besar matanya guys, kalau kena ini buaya ini guys. Kalau mau. Semoga aja kena ikan patin guys. Yang di belakang pegang dayung Berdayung pelan-pelan Oh banyak betul lumpanya guys Tapi ikannya tidak ada Sepertinya musim dupon nih guys oh, Ternyata kita tidak berjeki di sini guys Ya guys Ini pukatnya dibersihkan dulu. Dikasih odol. Dikasih odol biar ikannya cekat gigi. Biar oh, bersih. Oh, ngeli muun len. Kata apa aja sileh hungenya muun ini noh? Kita nile. Hmm, Sudah guys. terima kasih. Jangan lupa like <laughs> oh, dan jumpa lagi dengan motoris batu, batu Labung. Jangan lupa like, komen, cekrek dalam channel Pak bat Batang Awang ini Santai loh, kena gelombang. Nama juga biasa, diriam, diam kapuk. <guluh> biasa, kapuk. Jadi santai, kena gelombang. Iya. Yeah. Perlombaan mancing ini guys Sekarang kita mau singgah Di jamban Pak Haji Sile Dia nunjuk-nunjuk ke pinggir Takut nebrak sepit Lihat Kode dari tangannya Oke okay dan terima kasih jangan lupa like, komen, dan dukung channel channel kami bertiga oke okay.